Pesulap Merah, Marcel, Rungokno, kupingmu Ratu Bidadari, Dukun Kondang idola sejuta umat, jangan sampai kamu setar sindrom, sindur setrar ya, walaupun di belakang kamu ada backingan, ada orang yang nyebot kamu, cuman di sini jangan sampai kamu lupa diri, jangan sampai kamu arogansi. Bahaya Karena orang-orang di belakang kamu Yang nyupport kamu, dukung kamu Nanti kalau kamu kena masalah Mereka bakalan lari Percaya gak percaya ya Terus kedua Aksen dari penghasilan kamu lewat Youtube Dengan bikin konten seperti itu Nanti kalau kamu bermasalah dengan hukum Gak sesuai Jadi harus hati-hati ya Marcel Intinya ini pesan aku Pesan positif dari Ratu Bidadari, ya pesan positif. Tolong dengarkan. Jangan lihat background saya, jangan lihat muka saya yang glowing kayak gini. Tapi dengarkan apa yang saya sampaikan. Kamu boleh-boleh saja bikin konten seperti itu. Pokoknya sesuatu entah spiritual, entah paranormal, entah dukun. Ya nggak bener kamu sikat nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting kamu punya data otentik. Kamu mampu e, menggali, dalam artian membuktikan, cuman pesan aku sih satu: jangan sampai kamu terlena, terus kamu nanti membahas budaya. Lah, masalahnya kalau kamu membahas budaya, nanti lawan kamu bukan satu, dua orang, tapi banyak, jadi di sini hati-hati. Saya bilang kayak gini, saya dukun loh ini, saya bilangin kamu. Karena saya juga suka lihat konten kamu, saya juga subscriber kamu, follower kamu. Jangan sampai tersandung permasalahan seperti itu. Tetap harus dihati-hati. Walaupun di belakang kamu banyak orang yang dukung, ngompor-ngompor kamu, ayo maju, maju, maju, maju. Jangan. Intinya jangan sampai star syndrome, itu saja. Ada orang sosokan, Arogansi Ya. Pengin niru-niru Uh, kayak Marcel datangin orang grebek orang ya cuman dia salah yang didatangin itu siapa saya dituduh kamu nipu ya saya cuma jawab nggih kamu cabut ya saya jawab nggih kamu gini ya nggih nggih nggih saya itu menghancurkan dia kalau kamu tahu bukan saya takut itu. saya dituduh negatif dihujat difitnah fitnah dicaci maki tahu sendiri kan uh, follower saya yang komen-komen itu netizen itu ke saya itu seperti apa bahasanya cuman saya tidak pernah marah gitu loh saya difitnah apa kayak apapun saya nggak masalah yang penting jangan nyentuh saya gitu loh kalau saya nipu ya tinggal pelaporan polisi kalau saya cabul tinggal pelaporan polisi siapa yang saya cabuli siapa yang saya tipu untuk mencari saya itu gampang saya la mau lari kemana saya ini udah terkenal loh Kemana-mana itu Saya kemana-mana Udah banyak orang yang kenal Kalau saya jadi buronan Buronan di dimana Banyak orang kenal saya Saya ke kota sana, ke kota sana, ke kota sana Pada bilang ratu bidadari, ratu bidadari Pada nyalamin saya Pada apa minta foto sama saya Itu loh Kalau saya sampai tersangkut hukum Saya mau lari kemana Rugi Gitu loh Ya intinya loh, orang-orang kayak gitu. Saya enggak marah. Yang marah itu kan yang di belakang saya ini. Apa yang dia ucapkan kepada diri saya, kuatlah dia akan terjadi pada dirinya. Percaya enggak percaya. Semisal orang mengatakan saya syirik, musyrik, kafir. Loh saya cuma diam aja Memang saya enggak bisa ngaji, enggak bisa sholat Bahkan baca basmalah bismillahirrahmanirrahim saya enggak bisa kok. Baca alfa tek kaca nggak bisa tapi ketika ada orang menghina saya mencaci maki saya masalah agama Kualat. yang nggak terima karena leluhur leluhur saya yang di belakang belakang saya Betul. makanya intinya jangan pernah ngurusin orang selama orang itu tidak merugikan kamu tidak menipu kamu seperti halnya ratu bidada Ratu bidadari tidak pernah merugikan orang, tidak pernah menipu orang, tidak pernah menyakitin orang. Kalau kamu apa cari masalah sama saya? Loh saya lo diam, kamu ludahin lo saya diam. Kamu pukul lo saya diam. Ya, tapi kan setelah kamu melakukan hal itu apa yang terjadi? Silakan testimoni. Bahaya itu. Kalau dalam penerawangan saya Samsudin Jagap saat ini lagi pusing ngeluh ya mungkin dalam hidupnya saat ini adalah saat-saat mimpi buruk ya. Cuman buat Samsudin Jadap tetap sabar. Ya gimana lagi lah. Ya saya tahu, kau tahu aku paham kamu. Kamu punya ilmu, saya tahu kamu punya ilmu, real ilmu kamu real. Hanya saja memang dibumbui dengan drama-drama, dibumbui dengan settingan-settingan, dibumbui dengan permainan-permainan yang ya mungkin itulah paham kan gak perlu saya bahas cuman yang intinya ya yes, ini sebuah permasalahan kamu harus hadapi ya saya tidak mendukung kamu Samsudin dan saya juga tidak mendukung pesulap merah saya di pihak netral sebagai ratu bidadari dukun kondang idola sejuta umat cuman di sini yang saya terawang adalah kades kepala desanya Samian ini lagi pusing jadi kepala desanya Sama ini lagi pusing yang saya lihat Pusingnya apa? Memperjuangkan Padepokan Nurdijad Sejati Atau memperjuangkan rakyat Warga, lah ini kan delima buat kadesnya Terus kalau dalam penerawangan saya Untuk pengacara kamu Ya pengacara kamu juga Agak-agak down untuk menghadapi Kasus seperti ini Yang intinya tetap hadapi kalau bisa ya klarifikasi atau adakan pers atau kamu datangin pesulap merah cuman e, secara rahasia tanpa adanya kamera jadi pesulap merah dari pihak pesulap merah jangan sampai ada kamera ya dan dari pihak kamu juga jangan ada kamera kamu e, berbicara secara face to face secara kekeluargaan ayo kita selesaikan tanpa harus menjatuhkan menjelekkan. itu loh biar permasalahan kamu selesai ini sih nasihat dari aku intinya aku yang gak membela awakmu samsudin dan aku juga gak membela pesulap merah itu saja buat teman-teman jangan lupa subscribe channel youtube Ratu Bidadari TV oke teman-teman salam dari saya dukun kondang itulah sejuta umat